Ah, saya, saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelumnya Bagus soal banget oh, konsisten. belum pernah menyesal lagi lah Sekarangnya apa benda yang boleh insafkan datuk Lagu kecewa sikit, lagu kecewa Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel Andy Tecang bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap jagalah kesehatan cuy Dan salam sejahtera buat korang semua yang join di channel NDTK Oke kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi warung sepatu cuy Saya tertarik dengan warung sepatu ini karena ini cuy Tamu jemputannya cuy Karena di sini tuh kayaknya tugas uh, para personil dari kumpulan sepatu ini Untuk uh, apa namanya membuat tamu jemputannya itu tertawa bisa jadi tamu jemputannya itu tertawa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pelih gitu ya. Entah itu pertanyaannya memang sudah ada ataukah memang mereka yang memberikan pertanyaan gitu ya. Itu yang menarik gitu ya karena lawakan-lawakan di sini itu benar-benar banyak spontannya gitu ya. Itu salah satu hal kenapa saya menyukai lawakan-lawakan sepatu cuy karena mereka itu lebih ke spontan gitu ya Dan spesial juga saya menggunakan baju tapan cuy Jadi wah ini spesial banget kita melihat Jeb Ya walaupun kita nggak mereaksi uh, sepatu reunion yang mana karakternya itu ada tapan gitu cuy ya Intinya kita bisa mensinkronisasikan gitu ya Saya menggunakan yang memang genrenya itu adalah sepatu reunion gitu cuy ya Oke tanpa banyak cakap lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke, okay, langsung aja kita tengok cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Alright guys, selamat datang kembali di channel. So, tonton kali ini kita kelar. Di dikompilasi oh, Vlog, warung sepatu. Oh, ini yang kedua. Yang kedua berarti channel yang pertama itu udah pernah vlog ha. cuy ya. Tolong-tolong bukakan tuh. Buka apa? Panas dia, panas jad seh. dia jadi yang anu di sini cuy. Orang duh, duh, duh, kerja panas, ya. Panas nih. Ya Allah. Ini peti-peti lah. Hei, benda panas kau nak simpan di air. Alah lambat kan <GENERAN> makan masalah kan, nak <enggak>. senjukkan <SILENCIO> dia tutup je le. <SILENCIO> Kirain disimpan di mana ternyata peti ais ya. Ada-ada aja. Uh, tamu jemputan. Oh. Tamu oh, ini tamu jemputannya. Di mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Oh ini juri, yang juri di Garfa Gansang ya? Benar tak? dato dato siapa lagi namanya cuy itu pokoknya dia juri di Gegar saja cuy dan saya selalu cakap dia itu selalu berpenampilan yang apa ya uh, menor gitu ya berpenampilan seperti apa yang selalu me, apa namanya jadi bahan pembicaraan gitu ya kalau dia berpenampilan gitu ya dato siapa lagi namanya dato sebina apa sepin Sabina, savinas kah Sabinas, Sabi... Ah, pokoknya ya seperti itu cuy, kalau saya salah tolong dimenalkan ya. Oh, itu masih cantik cuy bodinya ah, gitu. Padan umur dia ni dia. Cantiknya. Cantiknya. Ya Allah. Scan dulu ya. Dah, dah. Ha, terima kasih. Ah, so, so, Ibunya oh, hidup ah. maksudnya. Oh, itu la tu. Duduk, duduk. Ah. Oh, dari mana oh, gambar ni? Tak apalah biar je. Eh, apa mana? Apa mana dah beritahu tahu ya. dia orang tak dia orang nak scan kena tinggalkan nombor telefon. <laughs> <kaya, laughs> kita takut ada oh, tak ada kontak rapat. Kalau tak ada, kalau gambar ber aku je. Tak ada ke nak minum? apa ada? Apa ada pai? Semua ada. <laughs> semuanya, ada. Semuanya. Semuanya ada ha. ya. Nak ayo apa ni? Cakap Nak je apa yang boleh buat. Nak minum air apa? Ice lemon tea. Ice lemon tea. Eh, tahu tak ejen ais? Tahu. Haji. Ice lemon. Adik ni. Oh, teh o panas. Teh o panas. Kamu tulislah pai laku. <laughs> cantik, cantik. Jangan dengan satu. Saya sukar untuk dimiliki. Ha. Maknanya dah ada ke apa? Haa ah, eh takde lah Saya.. <laughs> saya okey je Haa ah. <laughs> Haa eh, Gugi pula tu Haa <laughs> Mana nak tidur je Belasang Haa ah. ah, Haa Datuk Menyanyi-menyanyi roti canai makan je Boleh? Haa ah, okey Alhamdulillah Boleh makan betul-betul ke? Eh boleh boleh Saya <laughs> tak pakai tangan pun saya pakai ni yang saya tahu saya hebat Tapi kalau dilihat-lihat Dia beri Ini ya kalau di Indonesia siapa ya? Pokoknya dia ini penyanyi dandut gitu ya selalu jadi juri juga di dandu siapa lagi namanya pokoknya miri alhamdulillah tangan-tangan tangan saya suapkan kalau rasa macam was-was lagi saya boleh sanitize sanitize jangan rumah ha jadi bila dah apa dibuka mata kepada sesuatu yang baru saya jatuh cinta Oh. jadi maksudnya start suka main piano lah. Saya main piano dari da, kecil. dari kecil. Bila dah besar suka tak mainkan perasaan da orang. Ya, aku gagung, gagung kau ni. Ada. Pasal nak jaga. Saya keje kejak saya tak boleh lah. Contoh Fiza boleh menyanyi, boleh berlakon. Kalau dua-dua tu dia pilih mana ah berlakon berlakon nampak oh. cantik juga dia rasa lebih puas dia pilih kita berlakon tu tapi kenapa awalnya tu masuk dalam nyanyian kenapa tak terus berlakon mula-mula minak -mula oh, mi menyanyi ha. Ha. Ha. Ha. tapi rasa macam bila dah, dah dapat, belakon, ha. Belakon. Ha. dapat peluang berlakon hmm. rasa lebih oh, hati belakon. ni lebih nah. ha. for ha. awak ni jenis yang cepat berubah kita mencuba yeah. kan ha. Ha. kalau ha. ni tak kena kita kena cuba ya oh, betul, betul kan ha. tak salah yeah. kan mencuba tak ada tak ada salah tak nak berlakon tak tak minat berlakon saya setia <laughs> oh Datuk saya la itu. Jawapan Datuk tadi tu dia setia samalah saya dapat open nyanyi saya tanya saya pelawak setia juga <laughs> <laughs> Tahun, Teng -teng -teng -teng -teng. <laughs> Lebih ke profesi gitu ya cara tanya jawabnya gitu ya. Kayak apa ya? Nyambung gitu ya kalau dilihat ya. Tunggu tunggu cuy ini yang satu ini ini penyanyi kah? tapi tadi dia bilang dua dua ini ya dua penyanyi dengan ini juga ya berlakon gitu ya masih cantik ini cuy Gak tahu umurnya udah berapa ini tapi cantik dua duanya cantik gitu cuy masa kamu ngomong oh. ah satu kampung dengar kuali itu. ah oh, sorry sorry sorry saya cepat speaker <laughs> lagi sepi kamu berlubang kuali aku juga Sedap buat icanya itu datuk ah uh, bila buat nih Rasa semalam pun. <laughs> Ayah baru, suka ay, panjang. Kena ini bawa orang. Rasa semalam pun. Kan. Kan? Uh, saya tidak mencari. Saya tidak uh, menanti. Ada-ada, tak ada, tak ada begitu. Uh. Tak, selain tinggi, apa lagi kriteria yang Datuk nak? <laughs> <laughs> tak, apa lagi kriteria Datuk Taklah, apa apa kriteria yang boleh menambat hati Datuk tu? Ah, uh, Kelakar. Oh, oh, kena, oh, kena, oh, kena semua kelakar. Kita beroleh kemenangannya. Oh. Rahim, Lagi. gembira banget Sagi. nih kalau ada perempuan yang kayak gini. Oh, ini ah. Oh, berarti dato ini belum apa yang mau Maaf ya, uh, saya apa ya? Saya, saya rasa ingin tahu aja gitu ya. Dia dia masih single ke atau udah pernah menikah dan janda atau gimana? Orang bisa komentar cuy. Saya apa ya? rasa ingin tahu aja sih cuy ya. Rasa ingin tahu enggak lebih daripada itu cuy. Karena eh enggak pernah saya dapat gosip-gosip tentang dia di Malaysia itu yang memang berdampingan dengan seorang lelaki gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya bertanyanya agak Agak lewat gitu ya Kalau nanti rahsia tu PMT dah dibuka PMT Nanti PMT dah, dah, dah oh. tak ada Tak ada keistimewaan dia lagi. Tapi seboleh-bolehnya yang kosong lah Yalah, yang kosong. Betul Tapi Datuk tahu kan Yang kosong panas, tu semuanya panas. banyak yang tak baik <laughs> <laughs> Sebab Apa? yang baik sebut Takkan <laughs> Apa saya ranya kongsi-kongsi <laughs> Kecual dengan masa lampau. Huh, Kecual dengan masa Aa, Macam oh. dulu patut aku terima je budak tu. Aku tak payah <cuk> ceriwet sangat. Aa, ada tak? Ma, saya, betul salah. saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelum Bagus. Soalan oh, baru konsisten. Belum pernah menyesal lagi. Tak, ni apa benda yang boleh insafkan Datuk? <cuk> <cuk> <cuk> <cuk> <cuk> Kau tu lah. Kau tu lah. Lagu kecewa sikit, lagu kecewa nggak tau itu kayaknya sih Pertanyaan spontan dari Jeb deh Bukan Bukan dari ini ya Dari <laughs> Dari yang buat program ini cuy Kok tiba-tiba gitu ya Insap gitu ya Emang dia <laughs> Kayak kriminal dibilangkannya ya Insafkan datuk. <laughs> nah, saya, saya tak menyesal dengan apa-apa keputusan saya sebelumnya Bagus, tak, yeah, yeah. Belum pernah menyesal Oh ini memancing apa benda yang boleh insafkan datuk? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <ceng> A, kecewa, lagu kecewa sikit lagu kecewa Lembut, lembut aja <laughs> Serik tuh Ini ni cantik tuh ini. Um gantang-gantang tampan dia ke? gantang gadis ya Kelantan gitu. Seperti ini je. Wah, oh, lah sedih sangat. <laughs> kalau kalau oh, nangis <laughs> pun kita bukan boleh tipu perasaan kita kan? Ya, yeah, ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Orang pun macam mudah sangat buat duit main sikit. <laughs> kan? Dia bukan cakap seriklah. <laughs> tak, serik. tak serik. Kita boleh kepada dia. <laughs> <laughs> belum, belum lagi, belum lagi. Oh, dia enggak ada suami juga. Bercerai. Betul tak? Yalah, betul. Betul. Oh kan? Sebab. <laughs> Kita mencuba dan terus mencuba dan saya pun tak tahu jodoh saya mungkin kan yang akan tahu. datang ke Yalah. yang mungkin akan datang uh, kan tak tahu. datang. Oh, tak tahu. Saya dedi. <smart> Kita tak tahu. Kalau boleh jangan tunjuk saya, saya tak. <tuk> <tuk> saya rasa macam ada aja kesalahan saya yang saya perlu perbaiki lagi. Bo, bagus, Baguslah Sebab bagus, Safi Zani. Pasal tak bersungguh-sungguh saya ini adalah seorang pembimbing yang baik. Dan juga penakut tambah lagi. <tenang> ke... Soalan tadi tu kalau yang pasal yep. sepi tu, saya rasa tak bermaksud kita ni bersendirian kita kesepian. Betul. Oh, Betul. berarti dua-duanya ini tu memang lagi lagi sendiri cuy ya. Okay, rasa penasaran saya mulai ini sudah terjawab gitu ya. Cuma kita enggak tahu ini status janda ke atau memang belum menikah. Di umur segini gitu cuy. Tapi yang kayaknya yang pakai jilbab ini, yang pakai baju siapa? Siapa nama? saya juga enggak tahu namanya siapa cuy. Memang pastinya dia sudah berpisah gitu cuy. Pak, hidup kita penuh sebenarnya. Hmm. Hmm. Hmm. Ah, hidup saya penuh. Saya tak tahu penuh. dengan oh. penuh. penuh. Penuh dengan pancaroba. <laughs> <laughs> Pintar berlakon juga ya seboleh-bolehnya sebagai wanita kita nakkan apa orang kata stability. Okey. Ha ah, okay. stability, stability daripada segi uh, emosi, daripada segi tak, <laughs> Saya tak boleh tengok tengok bibi tu. Sebab <laughs> kalau dibandingkan dengan bibi dia. <laughs> apa ah, daripada segi betul betul daripada segi apa orang kata stability pelakonlah dia mesti jadi pelawaklah lah seboleh-bolehnya sebagai wanita kita rahim nakkan apa? apa orang kata stability okey ha ah, okey stability daripada segi uh, emosi daripada segi <laughs> <laughs> saya tak boleh tengok tengok bibir tu sebab kalau dibandingkan dengan bibir dia <laughs> waduh bahaya banget rahimnya <laughs> sampai fokus banget memperhatikan bibirnya gitu ya dan saya harus jujur cuy salah satu daya tarik dari dato siapa ya pokoknya dato ini yang seorang penyanyi ini adalah bibirnya cuy ya bibirnya ya saya cuman memperhatikan dan memang berkata jujur saja gitu cuy <Sat> <Sat> ah, dari pada sambungan Susah nak fikir dia ja. yang macam tu Hingga fokus Macam mana yang boleh buatkan Datuk akan uh, yang, yang, Macam tadi yang saya cakap tadi lawak Lawak uh, Lawak lawa. okay, lawa tak berani Saya masuk <mansod> lapor dulu <coughs> uh, Saya sebenarnya terbuka yep. uh, itu, Kalau daripada segi pandangan tu Asal sedap mata memandang ah, ah, Macam <consod> iya. <sukởi> saya dah uh, Bocok lah dia ni tenang Uh, uh, apa tu daripada segi personaliti tu tidak yang tidak menyakitkan hati. Iyalah. Ha uh, uh. kan? tak menjakikan kalau orang Johor cakap jakilah <laughs> tengok dia ni memang sini. Eh saya orang Johor, tak pernah dengar orang kataan oh, oh ya Orang Johor bukan <laughs> Oh orang Johor juga. Orang oh, orang juga. Orang oh, orang juga. Uyi, bohan tak minta pun dibagi ye, dia berhasil eh. <laughs> ni, dia buka warung dia, ajuai. Ah, sini rojak kita tak pakai telur bebuk, kita pakai telur masin. <laughs> ah, kelainan sedikit lah. Uh. Ah, eh. Kita muka mati-mati. Bayangkan itu rojak pakai telur telur masin. Um, apa memang ada gitu? Kalau bahas masalah makanan sih, setahu saya itu memang telur ini. Kot... <laughs> Oh, yeah. oh, rujak, ii. rujak. Tak, tak pun dibagi ya. Dia, eh. dia berhasilan <laughs> <Dia buat laughs> di kawasan warung dia. Yeah. Aduhai, terima <laughs> kasih. Ini rojak kita tak pakai terumbu, kita pakai terumasin. Ah, ah. ah, kelainan sedikit lah. Ah, eh. Kepuaka macam bagaimana rasanya rasa rasa rasa itu? Ah. Saya ambil satu lagi ya. Cukup lucah, cukup lucah, cukup Oh, Berbagi. Mana Dok? Suka share. Dia suka share. Dia suka share. Dia suka share. Maksudnya memang suka orang Arab lah. Share. Ya, share. Dah lama hidup sendiri dan gembira. Jadi saya rasa... apa Maksudnya dalam istilah kata lain, datuk tak suka dikongkong. Dikongkong ya? <laughs> belum, <laughs> belum pernah dikongkong lagi? Belum. Ah. Tapi orang kata berdua lebih lengkap. Tunggu-tunggu saya bilang dikongkong, dikongkong. Itu dikongkong apa ya? Artinya dikongkong... Maksudnya ditembak kali ya? Maksudnya... Didekati lelaki? Uh, Okeylah tapi... ma ma Maksudnya dalam istilah kata lain, Datuk tak suka dikongkong macam itu. <laughs> dikongkong... <laughs> Rasuh belum, belum pernah dikongkong lagi. Tapi orang kata berdua lebih lengkap. Ah, tapi saya lengkap. Salah. Oh. saya memang lengkap. Bukan berdua, bertiga. Oh. Auk. <laughs> saya tadi latuklah daerah kelahiran, marah. Tak nak gaduh, bocah. Macam... <laughs> <cuk> <cuk> <cuk> ini. Kita <cuk> kita tanya kalau kita borak biasa-biasa, <cuk> mana <cuk> ada proper sangat kan? Aa. Aa. Datuk ada suka orang tak? Pernah tak? Pernah tak macam aku suka dia lah dia. So terang dia cakap. Kalau dah dah ada cakap dia. Kenapa menunggu diri? Susah baik tak ya kot. Tapi sepi itu membahagiakan ke? Asyik. Tak payah lagu lagi. Tak nak tahu sepi itu membahagiakan pendapat Datuk. Untuk diri saya setakat ni ya. Hidup saya, family saya sendiri ada lebih kurang seratus. Seratus orang. Jadi family, ya. Adik-beradik saya ada sebelas, ah. Anak saudara oh, saya banyak saya ada lagi family 18. datuk dalam daripada wallet, dalam aulad saya. Datuk oh. <laughs> dalam keluarga eh, ramai mm. eh. Banyak hmm. oh, orang ramai. <laughs> <laughs> Kayah Rahim ini benar-benar <laughs> <rupanya. laughs> <laughs> ini. Benar -benar ini. <laughs> <Kaya>. <laughs> Panggil anak saudara datang, <laughs> lepas tu dah habis penat. Personal ya, banget. Balik. Dah, dia pun rileks. Yeah. Kan? Yeah. Dia seronok itu. Ya, betul. Oh punye bukan soalan, sekadar pendapat. Itu pendapat. Itu pendapat dia. Kalau bila Datuk dia cakap, ya betul, pendapat, baru pendapat. Tunggu gua kau fokus di situ tadi, cuy. Okey. Dia <laughs> datang dalam keluarga eh, ramai mm. eh. Mm. Saya tadi saya, saya fikir tadi pertanyaan <laughs> ya soalan. Kadang ya. Kadang-kadang setengah orang dia enjoy dengan anak-anak saudara. Luar hmm. hmm. panggil anak saudara datang. Tempat tu dah habis nak nak ah, kau pergi balik. Dah dia pun relax. Kan? Yeah. Yeah. Dia seronok apa tu. Ya, betul. Ah. Bukan soalan, sekadar <laughs> pendapat. <-dapan. laughs> Oh, oh, ada pendapat dia kalau oh, dapat dia dan saudara bola tunjukkan tu bila datuk ni menyakat ya betul oh pendapat baru-baru ni ah. <laughs> ada benda-benda yang mungkin pendam selama ni saya <laughs> oh, yang tak perlu saya cinta pada ya. semua ya oh ada kalau kita lihat di kamera empat ni <laughs> orang yang pernah <laughs> uh, ataupun kata orang tu ada perasaan sayang pada Fizah sedang menonton ah uh, mungkin Fizah nak cakap sesuatu <laughs> pada kamera 4 Laiim. <laughs> Genit banget. Oke okay, cuy, itulah tadi beberapa potongan-potongan di episode yang tetap episodenya yang sama cuy ya. Di sini bukan video-videonya yang digabung-gabung gitu cuy. Dan saya menarik, menariknya di sini saya suka tamu jemputannya cuy. Saya suka karena eh, Temu jemputannya adalah seorang yang sangat menakutkan kalau di kompetisi nyanyi gitu ya. Memang dia menakutkan kalau di jadi juri saat bernyanyi cuy tapi kalau dia berhadapan langsung dengan pelawak ya. Contohnya dia ada di tanja di tamu jemputan di sini cuy. Dia gak ada apa-apa apanya gitu ya. Memang kalau saya kategorikan pelawak itu adalah seorang pemimpin gitu ya, dimanapun acara itu pasti dia berkuasa gitu ya. Dia bebas mengutarakan apa saja gitu ya, ngomong apa saja gitu ya. Ya walaupun nanti di selesai acara barulah uh, tadi kalau memang ada salah cakap barulah apa meminta maaf. Tapi di sini saya tengok datu aduh, datu siapa? Safin, pokoknya siapa. datu yang penyanyi tadi itu ini dua-duanya sebenarnya penyanyi, tapi yang satu ini berlakon juga ya. Ataukah dia fokus di atau bernyanyi? Intinya Dua-duanya itu jujur aja cuy Dua-duanya cantik dan Dua-duanya itu uh, Single gitu ya Mencari pasangan Oke intinya video kali ini tuh uh, Membuat saya itu terhibur cuy ya Semoga koran juga bisa terhibur ya Sekali lagi semoga koran bisa terhibur Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri Dan jangan lupa kalau memang koran suka dengan video ini Bantu like-nya cuy ya Bantu like dan Tinggalkan komentar di bawah Tinggalkan komentar di bawah Apa yang saya pertanyakan dan Apa yang menarik dalam video ini cuy Dan kalau korang ingin support channel ini Korang bisa lihat Di bawah itu ada super thanks ya. Korang bisa memberikan berapa-berapa saja Yang korang ingin berikan Dan saya akan membuat program ya Yang korang bagikan itu Akan saya kumpulkan Dan saya akan membuat sebuah uh, Sebuah apa namanya ini sebuah Saya akan membuat sebuah program gitu ya Di channel saya yang satu Memfungsikan, memfungsikan dana-dana yang korang berikan juga gitu cuy ya Di bulan puasa, di bulan Ramadan itu kayaknya cocok gitu ya Oke dan mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next time Thank you next Bye